Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1792.72 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1784.31. Sekian analisa forex untuk tanggal 24 Agustus 2021, potensi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212.